Peristiwa ironis terjadi di Tenggalek ketika seorang pawang ular desa ngayung, kecamatan Gandusari Tenggalek tewas dipatuk ular jenis kengkobra yang sudah dipelihara selama lima tahun terakhir. Peristiwa itu terjadi di pagi hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Pawang ular tersebut dipatuk saat hendak mengganti air di wadah minum ular. Ia dipatuk saat memasukkan tangannya ke dalam kandang ular peliharaannya. Korban dinyatakan meninggal tidak lama setelah mendapat penanganan di RSUD Dr. Sudomo, Terenggalek. Keluarga korban segera meminta bantuan Satpol PP untuk mengevakuasi dua ular peliharaan almarhum. Kerabat korban membenarkan, selama ini almarhum memang seorang pawang ular. Di rumahnya ada dua ekor king cobra yang didapat dari Dusun Jambangan, Desa Sugihan, Kecamatan Kampar. Ia juga menyatakan bahwa ular yang mematuk korban diketahui telah dirawat selama lima tahun terakhir. Kasat tol PPK Tenggalek mengatakan, beberapa saat setelah pawang tersebut dinyatakan meninggal, pihak keluarga meminta bantuannya untuk mengevakuasi dua ular kobra peliharaan korban. Kedua ular berbisa itu segera dievakuasi. Petugas Satpol PP Tenggalek ke kantornya. kobra yang mematuk dan menewaskan pemiliknya sendiri itu memiliki panjang sekitar 4,5 meter ular itulah yang dirawat korban dalam keadaan luka-luka selama 5 tahun terakhir eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Semuanya bermula lima tahun lalu. Saat itu pria yang sudah pernah dipatuk ular berbisa hingga hampir merigang nyawanya sebenarnya sudah tidak mau lagi memelihara ular berbisa. Tapi ada tetangga yang meminta pertolongan karena ada ular King Cobra yang masuk rumah. Bawang ular yang iba itu pun memeliharanya selama lima tahun terakhir. Almarhum sendiri mungkin tak menyangka. Ular yang telah ia pelihara dengan rasa kasih sayang dan kerap ia ajak bermain-main, seperti terlihat di video viral di media sosial, yang ternyata mencelakai pria itu hingga nyawanya melayat. Saat ini dua ular king cobra sepanjang empat setengah meter dan dua setengah meter milik Almarhum masih diamankan di kantor Satpol PP. Tahukah kalian sob, setiap ular mempunyai taring yang khas. Begitu juga dengan ular kobra. Taring ular kobra akan mencuat keluar dari rahang atasnya ketika ia membuka mulut. Ketika menggigit, ular kobra akan langsung menyuntikkan bisanya melalui taring. Gigitan dari ular kobra begitu berbahaya dan bisa berakibat fatal. Jika tidak cepat ditangani, bisa dari kobra yang sudah masuk ke tubuh dapat menghentikan napas hanya dengan waktu 30 menit saja. Umumnya ular kobra mempunyai panjang tubuh sekitar 2 meter.